Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwar dan hari ini kita bersambung lagi bukan bersambung Kita akan jumpa lagi <laughs> dalam sejam preview kenapa bersambung mana ada benda bersambung benda ni Okay ini easy sekali je right first jam preview game yang kita main hari ni adalah Bus World ah, Apa lagi game pasal bass lah kan okay? Tapi pelik sikit game ni ah, Nak tahu game dia pasal bass apa Jomlah kita tekan start terus dia macam bas dekat Rusia Haa ah. Tetapi dia dekat tempat-tempat yang Pernah Kena radioaktif So kita akan pergi ke Chernobyl Alright Ah Kita akan mula-mula pergi ke Pripyat evacuation Unik game ni Belum apa-apa dah rasa unik lah sebab kita nak bawa bas-bas yang Apa ni yang membawa Mangsa-mangsa Chernobyl Korang tahu tak Chernobyl tu kan ah, Apa ni yang nuclear power plant yang meletup ni kan ya. Yeah. korang kena tengok dia punya movie dia bukan movie, siri dia best so game ni dia simulator dengan team ni lah kot kan? dengan tema nuclear ni lah mangsa-mangsa nuklear kan? tapi kalau orang yang main ni memang dia mangsa macam mana tak rasa macam PTSD ke 27 April 1986 Ni betul ni 25 minit Oh Look around Eh ni aku deng pernah dengar lah Wanya panya ni Dalam movie tu Alright Okay eh Sudah Disengaged parking brake Z Reverse Alright. Dia patut okay, tukar balik. Ah, uh, switch gear using axe. Oh, dia gear auto auto auto. Oi, right, gerak lu proper Oh, boleh okey, okey, bro. Allah, Allah, Allah. B and F. E. Oh Oh depan tu je jas nasi dia, kita ada bas Zaman-zaman Rusia ni nak nak hantar orang Untuk hantar quarantine eh? oh. oh bukan baru nak ambil orang So control dia memang real gila Rasa macam berat gila Mari-mari naik Mari-mari naik Mari-mari Diorang kena keluar jauh tau. Sebab radiation ni. Eh. Kalau korang dah tahu. Okay. Waktu-waktu dia naik ni semua. Waktu ni dekat sana tengah... Uh, ada masalah. Dia bukan masalah apa. Ada macam masalah teknikal sebenarnya. Mula ingat tak ada apa. Uh, Diorang pun ni keluar lah. Diorang tak tahu lagi. Eh. Sebenarnya memang ini antara... Insiden yang paling besar lah. Uh, yang akan... Mengejutkan dunia Sebenarnya Sebab ada Dia tak selaku dia punya design uh, Apa ni Jana kuasa nuklear tu ada problem sikit uh, Jadi Tempat ni memang tak boleh duduk sampai sekarang Okay sebab Apa ni dah Ada radioaktif Sampai sekarang eh Dan Jana kuasa nuklear tu pun You all pun tak tahu nak buat apa Dia macam kena kurung sekarang ni ha. Kita akan follow the convoy Follow Follow Itulah dia Cerita di sebalik So kita agak hantar ke Kiev Kiev ni bandar besar lah Kita tinggal sampai dalam pukul 5.10 Ya yeah. Tak tahu macam mana dia punya Skill dia untuk masa dia Alright, sepatutnya tak ada lampu syarat lah kan Sebab kita, kita konvoy eh? Lembab betul konvoy ni Aku baru kerja pun dah buat laju Allah Okay belakang okay lah okay, okay. Ini semua mangsa-mangsa Dia tak tahu pun Okay siapa yang Oh siapa yang paling sedih sekali Yang kerja kat kilang tu lah Kilang pula Janu kuasa tu Ramai mati ramai. ramai Ramai orang salahkan Dia punya operator tu Engineer yang leading dia tu Ha, tapi Tak ada siapa tahu sampai yang salah ha, Tapi kalau dalam movie tu ha, Kita boleh nampak yang tukang jaga tu lah, Dia macam paksa juga Benda tu jalan walaupun orang dah kata ada problem Dia punya operator yang bawah tu kata ada problem Tapi dia tetap jalankan juga ha, Apa Jadna kuasa tu mesin tu Mesin yang membakar uranium tu So ya yeah. Hanya orang yang ada kat situ je yang tahu apa sebenarnya yang berlaku Ya Eduaktif ni bukan benda yang main-main Ya betul Nuklear ni bagi tenaga yang banyak Memang jimat Right Tapi Masalah dia adalah Bila jadi macam ni lah Kalau tak betul-betul Design Ataupun macam aa, Aku rasa mesti ada yang Jepun ni Tak tahulah boleh ke Oh yang macam apa Jepun punya jana kuasa tu kan kena tsunami tu kan ha kadang-kadang design oh kereta dia radioaktif oh radioaktif wei so untuk check radioaktif dia selalu pakai Geiger counter so sekali pun dapat radioaktif guys tu kenapa kita kena lalu tempat radioaktif pada hack so kalau tak design salah mungkin apa ni Uh, bencana alam Kenapa lah aku sedih ni Aku sedih siak Kita boleh rasakan lah dapat Oh dia orang mati ke lah sekali Sama macam the real life Oh game ni mungkin sensitif lah Untuk orang-orang yang dalam mangsa-mangsa ni eh Ini oh, based on true story ke Dah kita boleh rasa Dia orang tak tahu pun dalam bus ni Dah ada yang maybe dah kena radioaktif Kau tengok guy ke counter kat atas Oh tengok tu Ada kredit sedihnya Kim ni ending apa What the heck Yo Sebab dia memang dah tak ada laluan lain tau guys Memang dia orang kalau nak pergi KF Memang kena lalu juga Dan rasanya tadi tak ada Dia orang terlambat kot Memang orang tak tahu Diorang ingat benda biasa je Pemindahan ni adalah Sesuatu yang mengejutkan Yang diorang tak pernah ada pengalaman langsung Dan Aku rasa lepas tu kerajaan Rusia memang uh, uh, di, Disalahkan lah Diorang macam negara-negara lain tengok Oh kau buat nuklear power plant Tapi kau tak tahu macam mana cara Kalau jadi macam ni kan Sampai sekarang uh, Diorang yang dia orang sekarang bagus tu Untuk benda-benda macam ni Kalau korang tanya aku Adakah aku setuju Untuk ada benda ni dekat Malaysia Kalau ditakdirkan kita ada uranium Ataupun kita boleh import lah For sure lah kan uh, Bagi aku Aku tak setuju Baik. Right? Kekalkan dengan Apa yang kita ada Arang empangan Dan itulah benda-benda yang kita tengah pakai sekaranglah Gas ke kan Wow Tu pun dapat tu Itu lah Apa yang berlaku kat sana Dia memang hutan je tau Lepas tu tengah tu ada nuklear power plant Selamat datang ke bus world Biasa intro dia macam ni What the heck This is quite beautiful ni intro dia After the explosion at the Chernobyl. Okay, boleh sambung lagi tak? Oh, dia baru keluar, balik. tak boleh? Okay. Kita akan pergi ke China, earthquake, Hainan. Oh, ni Hainan ni tsunami ya. Yeah. Ya di tsunami, okay? Bila alo? Point needed for medal. aku dapat gold medal, eh. Let's go. Tum, kita pergi... Menghantar. A bridge was built near Yunhua town not far from the waterfall. This part of the island tourists and make the factory shorter for workers. You need to be extremely careful when driving because you have to drive straightly on the wooden beam. Baiklah. Dimana challenge ah? Eh? Alright, kita di wilayah Hainan yang baru lepas gempa bumi dan dia akan bawa keluar orang-orang Sebab Tsunami Dah semakin hampir So aku belum Main jauh Aku rasa aku dah tahu dah Previous game ni macam mana Dia macam Simulator Dalam masa yang sama Dia nak kita Relief Ataupun kita merasai Pengalaman Bencana-bencana Dekat dunia Ada, Ada Mungkin ada Mungkin ada tsunami dekat apa kedah So dia ni dia nampak tepi jauh lah ada tsunami oh tu apa nampak tu ada asap di gunung berapi ke apa apa oh, tu aku apa ni oh dia orang semua lah kaboi Oh, si ada kasi tu. Oh, bergegar. Wow. Macam mana lah perasaan dia orang waktu je tu eh? Dekat situ. Mesti takut gila macam aku, kita tak pernah ada gempa bumi apa semua kan? Eh? Ibu nak pun tak dapat merasai yang tsunami tu. Aku tak tahu lah kan. Yeah, it's very very scare experience ah. Susah so buat time time bergerak kan ni fast forward eh. Jangan boboi kau pun ni. Tak kan. Lah itu dia. Kami dah datang. Nampak macam kecil bila langgar cepat tai. Dia pakai menarik, menarik, menarik, menarik, menarik kan. Tapi dia besar. Za. Wah. Ya banyak jugaklah bajet dia orang untuk spend buat kasi ni. Zomi, Zomi. Alright. Ah, uh, jom. So kita nak pergi mana? Zone yang 17 suburb 720. Okey. Cepat, cepat, cepat, buat. Cepat, cepat, cepat. Pandai, cantik perlahan-lahan ni. Okay go, go, go, go, go right pula saja jetullah jangan potong jalan is okey pula uh, juga bas ni laju daripada yang pribiah tadi yalah ini moden kot come come come on ni ni ni ni cepat cepat cepat cepat cepat masuk masuk masuk masuk ni nampak macam sebenar aku tak boleh adjust apa grafik eh jom so, tu sebab tu macam frame rate, macam drop sikit tapi cantik grafik dia cantik simple tapi dia kita dapat merasai the rear uh, macam kesituasi kat situ lah macam high nine ni kan bukan pulau-pulau kan bukan macam pulau memang pulau come on-come on-come on kau on, on. oh, kena buka ni je Masuk-masuk-masuk Penuh-penuh Evacuation let's go 7 21 Aku tak tahu record aku berapa So aku kena sampai 7.29 So dia ada juga main Dalam pada sama kita nak mengejar Waktu juga Untuk mendapatkan point Dan mendapat medal lah so siapa yang macam minat Nak dapat medal Nak challenge diri korang kan Dan kalau benda ni kalau pakai steering Probably fine go, kot yeah. Aku akan guna teknik uh, Laluan Aku akan makan jalan Dekat selekoh uh, Macam kecemasan kan uh, Harap-harap takde trafik yang lalu belah sini lah Should be takde lah Sepatutnya sebab Apa ni Ah uh, Kita nak menghala What? We what? Kenapa Kenapa jadi macam tu Ombak Wait what Tak apa Second try Alright second try Kita akan cuba lagi See you, betul Kenapa Why, why, why, why, why, why? Aku tak tahu kenapa Cepat, cepat, cepat, cepat Kenapa tu? <laughs> The wave are getting closer Oh, tu lakon sebab dia Ya, tapi Mana? Macam, macam mana nak laju? Okay, laju mana lagi? So aku kena dah tadi eh. Aku kena ombak tu eh. What the? Heck? Aku charge tak santai. Joi joi joi joi joi joi. Okey, nampak je masuk terus tutup. Cepat cepat cepat cepat. So aku kena kejar. Okay awek. Right. So evacuation. Go go go. Sebab crossroad 7.20 Mana sempat doh. Allah kenapa dia Cepat cepat cepat cepat Cepat lah cepat lah Cepat lah Oh dah penuh Okay maybe tak sempat Maybe aku sepatut sepatutnya tak ambil Maybe 7.20 Sepatutnya sempat lah aku gerak daripada sini 7.20 kot Sepatutnya sempat Aku nak selamatkan semua orang Apakah salah aku untuk selamatkan semua orang Oh no Jangan langgar pasir Duh, kenapa ada trafik pula kali ni. <laughs> si betul lah. Ado, ada trafik pula. Ya, intense, intense game ni, intense. Let's go, let's go. Bruno. Oh, Please don't please don't Okay Oh bus ada bas lain Tak ah, apa Okay So at least Aku dah sampai Ke kawasan sini Alright aku kena fokus je Follow je follow je Tengok jalan follow je Oh Oh masuk ni? Apa masuk ni? Oh Jalan Jalan, don't care Oh, hangi kuat Dia naik atas bukit ke ni? Yes So, aku lagi tujuh minit Boleh nampak ke air naik? Oh What the fuck? Eh, naiklah atas Kenapa tu bawah? Aduh. <laughs> Langgar. Tu. Jalan sempit, aku dah ada kena rush ni. Tak apa, safe, safe, safe. It's okay. Right, kita tak ada nak kejam mus kau apa. Memanglah kat ada kecemasan macam lah Right. Okay okay oke. Okay. Uh, berat, berat, berat. Kita okay, ada kecemasan. Kenapa dia orang turun? Jalan kecemasan. Aida dah naik ke? Aku tak nampak air pun. Sabar semua. peduduk-peduduk. Aku akan cuba selamatkan korang. Ya, yeah, terpersen maybe bukan pilihan. Tolonglah jangan ada kereta dah. Tolonglah. Aku tak nak afford. Hilangkan penumpang ni. 7.23. Alright. Let's go. Okay. Straight je. Straight je. Kenapa dengan bus? Kenapa dengan bus? Kenapa lambang bus tu? Aku tak tahu. Aku tak duduk kat China. Okay. Memang-memang boleh rasa intens itu, Boleh rasa lah. Okay. Boleh rasa Kalau kita nampak ombak tu lagi takut. Masih baik tak nampak. Yelah dia naik atas bukit eh? Oh mungkin uh, Waktu awal-awal tu yang bahaya kot Nak selamatkan tu Sekarang dah lepas ni mungkin dah selamat kot Dah ni kan So macam ni lah dia escape Dia pergi ke atas gunung kan? eh. Yeah. Ya Okay semua belakang okay lah Tadi ada satu je accident uh, But Ya yeah, everything is good Ooh. Okay oh, Atas ni ada kedai-kedai ya Jual apa ni air kacang Alright nak dekat dah lagi 5 minit kita akan sampai ke destinasi Kalau mengikut GPS ni lah Bukan mengikut apa yang kita rancang Tetapi Kalau apa-apa yang berlaku Contohnya macam tadi Air tak sempat Aku tak tahu apa beza dengan driving aku yang first dengan second uh, Rasanya sama je Tapi kalau game nak macam tu dia buat juga okey. Ya okay, turun Semua Patutnya selamat Okay Yeah You have earned the required amount of money Yup Okay so apa yang kita dapat Kita boleh tengok boleh sambungan ke Okay sambungan cerita ni Sambungan cerita di Pripyat In free mode. Dia nak buat passenger Okay ada free mode. Okay Alright alright alright Tapi aku rasa game ni seronok main dia punya Yang the real scenario ni Compared to kita main uh, Free mode lah maksudnya uh, Kita boleh main bebas lah Aku tak rasa game ni ada multiplayer So yap Dia sorang Seminggu sebelum kejadian itu Oh best juga eh Alright ya, jumpa pasar parking. Eh, okay, sahabat. Oh, ni ni pasar pula ni. Oh god. Oh bas sekolah. Dia nak tunjukkan kehidupan semasa di orang tu. Dengar bunyi dia. Pas fer. Apa masa dia Oh tambang Alright Oh tambang dia naik Okay So kita boleh ke tinggalkan Orang Ya pripian ni pekan yang kecil tau ah, Kalau korang nak tahulah Pripian ni pekan kecil je Okay Ini bukan pekan yang besar Sebab Kebanyakan yang tinggal sini ah, Adalah orang yang kerja dekat ah, Dekat tu lah Keluarga-keluarga Orang yang kerja dekat Janat kuasa itulah. Ah, Dia macam satu pekan Yang diwujudkan Mereka untuk tu Dia macam hulu sikit lah Pedalaman sikit Sebab Rusia kan Banyak tempat-tempat yang Tak boleh bina kan eh. So Very-very macam Sedih Sedih Dan juga takut lah Sebab tempat ni memang tempat asing kan So Lama juga baru dunia luar tahu Apa sebenarnya yang berlaku kat sini Ah, Lama juga Okay Sebab dia orang merahsiakan Biasalah kerajaan Rusia kan Dia orang tak nak Haa apa? Dia orang tak orang tahu kelemahan. Dan aku agak terkejutlah lah. Sebab orang yang buat ni orang Rusia. So apa-apa rasanya. Haa. Uh, apa ni? Perasaan orang-orang yang pernah. Ya. Yeah. Ya. Yeah, Menyengit macam ni nampak? Style Staylah. Haa. Masuk-masuk-masuk-masuk Sila-sila-sila Eh tu aku nak pergi mana ni? U-turn ke apa ni? Oh U-turn Alright Boleh kalau aku shortcut? Maybe boleh So tempat dia nampak tenang Aman je kan? Sebab dia macam tempat Macam polis lah Kita ada apa Quarters polis Ataupun apa tentera ada kuartal setera macam tu lah So performance game ni uh, Adalah dia 60fps stable uh, Tapi ada juga dia punya hikap-hikap lah Okay turning red sign Mampus lah Okay tolak 100 je pun Alright Kenapa orang marah Masam eh Oh sebab langgar ni ke lampu syarat Sure Okay So ada peraturan jugalah Ni orang ni nak naik ke perempuan ni? Aku signal lah keluar je weh Memang Malaysia betul Ya dia punya grafik Aesthetik dia cantik Aku suka memang simple dan clean uh, Performance ni macam aku cakap lah kan okay, Sebab grafik kat aku kan Ataupun memang game ni belum optimise lagi sebab... Rasa dia tak ada update lagi. Uh, yes. Game dia santai dan aku suka. Santai tak santai jugak lah eh? Yang macam ni mungkin santai lah. Yang empat tsunami apa semua earthquake. Yang kedatang tak tahulah. Dia memang dua tempat je kan. Certa dia China dengan uh, Pripyat. Mungkin untuk sekarang lah. Tapi game-game macam ni kita nak harapkan... Kalau ada update dia. Mungkin dia tambah Malaysia, Indonesia kan. Uh, untuk harapan tu... Aku tak tahu nak cakap macam mana Sebab selalunya dia Dia yang map yang mula-mula kita dapat itulah Map itu jelah. kan So aku cuba try potong ni Alright Okay lampu syarat okay, Aku kena masuk dalam ni ke? Tak tahu kenapa dia punya map macam tu Okay, there you go Oh, ya yeah. Okay, aku dah masuk dalam tu Ni ke? Depan Alright, map dia pelik sikit tapi tak apa huh. Aku keliru So, tadi straight lah patutnya okay. Alright, there you go Nice apa benda tu? Polis Mari kita menikmati Keindahan alam Jalan straight kan So kita ada Kepuasan Apa? Pelanggan lah Kepuasan Kepuasan kita punya Oh god Kepuasan kita punya Penumpang Masa aku Aduh kacau betul lah Tapi tak apa Dia orang tak marah lagi Okey je tapi skor aku dah tak ada Skor aku tinggal 172 je Ha <laughs> Skor dah hilang Dia macam ni lah Okay kalau map-map macam ni in, Oh ni laluan yang sama kita lalu tadi So map-map macam ni Kita nak belajar dia punya Macam mana jalan dia Ha ah, so kena main banyak kali lah Game-game macam ni Sebab dia ada medal Ha ah, so, game-game yang ada medal ni Memang kena banyak kali Ya jalan kat sini memang challenging eh Sebab dia uh, Dia Sempit-sempit pasal sempit. Oh, Langgar sikit je pas pasir tu biasa lah Alright Biasalah tu So dia kata sampai 7 19 7.18 Okay Alright So lepas ni 7.16 lah Jauh juga perjalanan ni Okay, there we go Masuk dalam ni ke? Ha? Huh? Oh, sini Ya, dia punya map tu macam Pening sikit tapi tak apa Kenapa dengan off road? Kenapa marah? Jangan marah Memang kena lalu sini Kenapa marah? Semua kena lalui sini Diorang tak tahu ke? Diorang, Dora, animal and horn you make yeah. Okay. Oh ada binatang pula Lampu tak ada lampu Okay lampu Alright. Okay careful, careful. Asal asal asal penumpang marah, sabar penumpang. Jangan marah. Perjalanan ni memang macam gini. Okay GPS yang bagi tahu, saya tak tahu. Saya hanyalah pemandu. Tak idealah daripada Malaysia. Ya, map dia tu kena ambil kena ambil basalah, nak biasakan. Ya, dia orang marah lalu dekat off-road Aduh macam Baik, Kita sampai Tepat pada masanya Mau masuk ke? Ah? There you go Aku oh, kena patah balik. Oh god. Oh, oh, aku tahu dah. Macam mana sistem dia? Ya eh, kuasa kita kena lalu sini juga, tak boleh buat apa. Apa tak balik jauh. Tak apa, kita sampai awal. So okey. Sampai awal okay Kita mengamuk pula nak kena patah balik. Apa boleh buat? Mana ada, mana ada bus. Probi boleh boleh boleh apa? Mungkin boleh patah balik tadi kan. Tapi disebabkan aku panik. So aku tak jadi patah balik. Okey. Kita ada 200 point, kita cuba steel 200 point tu. Cuba <laughs> aku dah tolak langgar lampu isyarat apa semua eh. Kan? Yasilah pandu awal lagi. Job 715 aku patut sampai sana 719. Oh, so, yep. Okey saja. Cuba sikitlah ini, cuba sikit map ni. Ah, sebab ada offroad eh. Ya, nah, konnya aku, aku terlepas simpang. Entah rupanya. Lah. Hmm, tolaklah. Langgar sikit. 70 Okey Tinggal 68 je waypoint aku guys. 68 je aku sedih. Alright. So corner kita memang kena slow gila. Baiklah. Ni ni ni ni ni ni Okay corner memang kena slow gila Alright 100 the waypoint kita Early departure from bus stop Wait what? Look aku <laughs> Negative 86 Baik lah Alright <laughs> Negative 86 Okay banyak benda yang Memang kena detail gila Alright bah berat tau dia punya kontrol ni ah sebab so itu kalau aku main terpesenye mungkin better kot. So aku senang boleh nampak elak. Dan aku tak boleh belepas awal ke apa? Alright. Disgarni so, stasi aku mana? Ah forestnya Plani. Alright. 720 baiklah. So aku tunggu 70. Tak ada masalah, tak ada masalah. Kita kita akan comeback boleh. Ya kita akan comeback. Alright tak akan come back No worry Okay, tujuh dua puluh eh Alright Tujuh dua puluh buat aku jalan Okay, kita tengok tepi Memang aku kena main betul-betul lah ni Macam simulator lah Ni agak-agak kena cepat. Aku tadi lewat awal ni. Ha. Dia kata 720, 720 lah. Aku bertolak. Okey. So, bro, game dia memang awal-awal uh, tu ni agak macam game santai je kan. Punyanya game yang kau kena try hard juga. Kau kena tepat juga. Ah uh, dan memang kena tahu selok-belok jalan tu. Ah, Sebab memang Kau tengok point aku sekarang apa Negative 22 Kita kita akan come back Okay for sure kita akan come back eh, Aku tak kena bertolak pun Boleh Bagus lah guys Bagus lah kalau Bas bertolak awal Betul tak Kenapa Bas tak boleh bertolak awal <laughs> Kira bagus apa So lepas ni 7.23 Alright Tak apa Kita tak payah kisah masa tu Kita gerak 7.20 tu Come on Come on Ada siapa-siapa nak naik lagi tak? Come on Nak berlepas ni Nak berlepas ni cepat Nak berlepas ni Kalau aku tahu aku bawa So slow, slow tadi Sebab aku ada banyak kita masa Aku ada 5 minit dekat stesen ni Eh, Boleh pergi makan Pergi tandas Beli jambu Bila tunggu macam ni dah selamalah Tadi bila kejar masa tu tak rasa Rasa cepat je Yang ni selama. lama okay, Aku betul-betul akan bertolak 7.20 Diorang terpaksa tunggu lah Kata jadual lain Mungkin-mungkin orang Rusia ni orang yang menepati masa kot Ha huh. Dekat Okay Kali ni Kita akan pandang betul-betul Laluan ni kita akan break So slow, slow Ambil lajak Makan jalan sikit Okay No Be aku tak payah bawah betul-betul Sama je <tuh> Mungkin kalau nak masuk simpang tu Aku kena tunggu yang tu apa Kereta daripada sana Keluar dulu kot Ya Tak boleh lah Sebab tak tahu nak ambil tanjak macam mana Ataupun aku kena makan jalan Ya Kena makan pasir tu Negative 222 guys <laughs> Sedih betul lah <laughs> Sedih Apa yang dah berlaku tak taulah boleh come back ke tak kalau macam ni tapi betul lah dia jadi kita lagi kau dia jadi macam kita nak try balik tadi kan sebab aku rasa aku dah tahu dah jalan ni macam mana so kalau next time uh, kita boleh kita boleh makan jalan tepi macam ni lah orang akan marah of course kan tapi bagus untuk sleekolahlah benda tu as long as jangan langgar macam tiang lampu ke apa kan so aku rasa untuk perjalanan ni memang dah jijih dah aku takkan dapat apa-apa XP Uh, sebab negatif aku terlalu banyak masa nak buat mis mistake, buat kesalahan. Negatif 200 22 ni adalah sesuatu yang melampau <laughs> untuk seorang pemandu. Okay. Aku sukalah vehicle hon-hon ni. Untuk halau ni. Just so, dia sekali aku akan makan jalan. Dah. Uh. Aku tak kisah orang suka ke orang tak suka Aku akan makan jalan. Yelah simpan macam ni pula aku akan okey dia, dia berhenti. Aku aku. Dah oh. aku akan masuk. So itu function signal supaya AI tu berhenti. Okey. Ya biasalah dah lama tak main game driving driving simulator ni kan. Ah, biar selah lah. Dia kalau macam tu memang kadang-kadang kita confused. Alright, ada like satu jalan dekat Prebia ni. Line dia memang tak ada. macam jalan kat bandar ni ada line lah. Tapi jalan yang dekat tu tak ada line. So slow and steady pandang sini. Okey, rapat. Ke. Ah, memang kena Euro truck ni, guys. Ha. Ah. Jumpa hantar ke kilang tu. Oh hantak oh hantak oh kiok okay, kiok okay, kiok okay. hantak jare kuasa tu inilah back story dia back story story back story ni apa back story loh troil kita hantar pekerja-pekerja ni eh alright cool eh ditembus pula eh oi tembus pula kau eh pasal dia ada yang menghantuklah buat ni menghantuk Right, yes, okay, settle. Ah, X, X, you okay, drive lah. Hello parking. Kita nak naik balik lagi ya. lah C Sekejap ya, macam saya... Tak apa. It's okay Okay parking bukan naik lagi ya. lah Zek ke Oh Oh ya. Oh patutlah drive sorry sorry babe. Ha, lupa pasal ni. Dia punya handbrake tu. Okay, jom. Ke manakah kita? 728. Aku dah lewat. Tapi tak apalah. Ini hanya late serang je. Ini hanya nak preview sejam je. Okey. Misi ni panjang dan Memang susah Bagi aku lah. At least Alright Kalau kita boleh potong laluan naik. Bagus okay. Boleh cut lah Sebab tadi aku buang masa kat dalam tu kan Handbrake dia huruf Z Huruf Z Bukan space So pelik sikit lah. Boleh je aku Kalau boleh uh, set balik Aku akan set balik lah Okay jom Ini adalah destinasi kita yang paling last Rupanya nak hantar kalau tak silap aku Sebab dah tak ada list lah okay, Kita cuba potong Seberapa banyak yang boleh Sebab kita tengah top speed ni Tolong aja ada kereta depan tu Tolonglah Please Tengah oh, kau Aku salah signal punya Aku pakai signal belakang kanan Bagus saya mirror tak boleh nampak Kalau boleh memang function lah. Kalau boleh enable kan Memang function lah Dah ya, makan jalan macam tu tak Lepas selamat sama Oh so ni lah Jangan kuasa dia So kita hantar pekerja-pekerja ni lah Seminggu Sebelum kejadian Alright Memang menarik Dia dia punya Apa dia punya situasi Dalam game ni memang best lah korai, korai abaikan je aku punya markah tu okay. Sebab aku memang dah cuba saya upaya guys Banyak mekanik yang baru aku tahu Macam langgar tolak markah pun semua tu kan ha, Ia kan macam tak banyak punya banyak agak kan dia tolak Boleh tahu tak Okay so yang ni Kita cuba tengok kamera dan kita cuba masuk Setepat yang mungkin Sebab kecil gila ni Ya Kau nampak tak detail dia Kecil gila Nak masuk tu Kalau langgar tu tolak markah tau ah. Betapa detailnya Nak masuk tu Aku pun takut Kalau kau tanya aku Kat seleko tu Pakai bus ni Hai semua boleh keluar Pergi sekolah Kita pergi sekolah eh Ya Ada dua tempat Okay You have failed Remember to follow Your obey traffic rules To complete the route Tak apalah Okay So kita Tak dapat apa-apa Dia dapat dah right, RM900 uh, Bayar RM1,03 Money RM50 je weh Dia Dapat So Itulah dia. Game yang bertajuk Buzzword. Korang boleh dapatkan game ni dekat Steam. Kalau korang nak challenge lah. dan dapatkan medal-medal apa semualah. Aku rasa ada banyak negara lagi akan unlock. Uh, overall game dia preview sejam ni. Aku rasa game ni menarik. Okay. Dia challenging. macam challenging. Dia punya situasi macam aku cakap memang best. Uh, yelah. Kalau korang nak korang boleh pergi beli lah. Ya. Okay, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share. Kita akan jumpa lagi dalam video satu jam preview akan datang. Uh, terima kasih sebab menonton. Assalamualaikum dan Bye bye